Kembali lagi di JMA YouTube channel uh, kali ini saya dapat tantangan dari salah satu subscriber saya tantangannya itu uh, jadi dia itu berkomen katanya ulat Jerman itu kan buat kancana nah kancana itu sangat suka sekali dengan ulat Jerman nah dia tuh bilang kayak gini bang cobain uh, mukbang dong. Ma, ulat Hongkong katanya tuh Eh ulat Hongkong, ulat Jerman Nah kita bakalan bereksperimen Gimana rasanya ulat Jerman Apakah enak Soalnya ikan cana itu sangat suka sekali Sama ulat Jerman men Nah sekarang kita bakalan coba Bagaimana rasanya Ikuti terus perjalanan kita men Oke teman-teman Kita sekarang udah Sampai di Saung kita langsung uh, review dulu aja ini ulat Jermannya Ini ada alat-alatnya kita buat masak ya. Kita penasaran bagaimana sih rasanya ulat Jerman itu. Coba kamera bisa lihat. Wow! Geli banget ya guys. Kita langsung coba masukin sini dulu aja. Uh, enak gak eh? nah ini ada bahan-bahannya ya kita buat masak-masak gimana sih rasanya ulat Jerman itu mari kita coba oke langsung let's go oke guys uh, kita sekarang siapin dulu bambunya buat bakar-bakarnya oke lanjut Oke teman-teman sebentar lagi ini apinya bakalan jadi ya kita tunggu sedikit ada mengecil kita ambil barangnya. Oke guys mungkin ini apinya udah cukup ya. Sekarang kita lanjut uh, ngambil tempat pasakannya dan tinggal langsung tuangkan ulet Jermannya. Oke lanjut let's go! Nah, sekarang kita langsung saja tuangkan minyaknya ke alam hutan. Oke, mungkin cukup ya, segini. Oke, sip. Kita tunggu beberapa menit biar minyaknya panas dulu. Minyak. Oke, sekarang kita bakalan masukin bola jerman ya. lanjut langsung masukin, jadi jadi, nggak dijemput nak, puset permetel, panas sih, mereka jangan ditiru ya, karena ini pelatokan sekali, hampir kena muka. Bisa. Kita tunggu paling uh, sekitar 5 menitan Udah usah lama-lama Kita tambah sedikit lagi Bisa, bisa di zoom kamera Yang biasanya untuk pakan cana Kita pakai mukbang teman-teman Kita lagi mateng cuy Kita lagi matang nih Nah ya sekarang kita bakal tambahin sedikit garam. Okay guys, uh, mungkin ini sekarang udah mateng kita tinggal tiriskan. Coba kita coba Hmm, harum sih, tapi nggak tahu rasanya. Kita cobain aja. Ya. Oke, okay, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan ambil dulu pohon pisang daun pisang ya untuk sebagai alasnya karena kita lupa nggak bawa piring kita ambil daun pisang yang ada di sana men let's go kita nggak bawa pisau uh, lupa Lupanya, kan takutnya ada ular lanjut ke saung lagi. Kenapa harus agak dibakar dulu biar uh, si daunnya itu tidak gampang sobek, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang uh, si ulat karmannya udah jadi bisa dilihat kamera langsung aja men. Oh, kamera bisa dihidung sekarang kita tinggal tambahin sedikit garam lagi biar gurih rasanya gurih dulu ya guys seperti ini jadi rasanya itu sedikit kait sedikit men tapi ada gurih-gurinya goreng juga jadi rasanya ini kayak uh, kacang kacang goreng kacang goreng nah seperti itu ini enak men ceriisan Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, coba lagi lagi. Hmm. Guys, kita coba lagi ya. Gimana rasanya coba? Hmm. Mantap. Sebenarnya saya baru pertama kali nyobain yang namanya ini. Namanya ulat Jerman ini men. Ternyata enak juga men. Hmm. Gurih. Gurih sekali, cuy. Seriusan. Hmm. Dalamnya coba lihat. Ini udah matang belum ini men? Sekarang kita bakalan coba pakai sosis. Kita pakai toppingnya di sini nih. Gimana sih rasanya kalau misalkan dicampur seperti ini. Kita coba lagi sini. Tara, kita langsung coba aja. men kau enak. Mungkin cukup uh, video challenge kali ini men Bagi yang mau tantang saya nih Challenge-challenge berikutnya bisa tulis tulis di kolom komentar Oke okay? Nah si ulat jerman ini mengalami metamorfosis dari telur okay. hingga menjadi kumbang okay guys, Yang tadi kan digoreng Kita coba ini langsung dimakan hidup-hidup nih Kayak gimana sih rasanya penasaran Nah kita langsung coba Canggung men Tapi kita coba aja gimana rasanya? Pahit, cuy. Ternyata makanan yang harusnya digoreng lebih baik digoreng ya. Jangan langsung dimakan, ternyata pahit, men. Tolong, teman-teman. Aduh. Gak enak banget tadi, sumpah. Mungkin uh, cukup video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Bye!